Mereka gak cuman uh, mikirin atau narok fitur asal-asalan, tapi juga langsung mikirin gimana caranya data yang dimasukin tadi bisa langsung mm -hmm. dapat kutip di cleaning uh, dengan cara yang uh, user friendly gitu mm -hmm. Halo semuanya, selamat datang, selamat siang, uh, kita berjumpa lagi di review Reaction Erika Di siang hari ini saya ditemenin sama Rahmat, halo Rahmat Halo, halo Ki Iya Mat. Nah, thank you banget ya, mat. Sehat, ya sehat. Sehat. sehat, lu gimana Ahmad Mantap, aman aman Aman ya, nah siang hari ini saya dan Rahmat ini mau uh, nge-review salah satu fitur baru dari Excel yang dimana si Excel ini sekarang udah bisa import data ini pakai picture gitu. Uh, fitur ini baru bisa adanya di Mac aja, tapi nanti mungkin in the future tuh uh, mereka di uh, update di Microsoft ataupun lain-lain sebagainya gitu, mas dan teman-teman semuanya. Kita langsung nonton aja ya berarti. Okay. In Excel for Mac, you can now insert data from your clipboard, a file on your computer, or a picture taken with your iPhone's Continuity Camera. Right-click the picture that contains the data you want to insert. Nah. And then select copy image. In Excel, go to insert. Then select data from picture. Yes, gue stop ya. Yeah. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi, jadi sekarang di fitur baru Excel, kita bisa insert uh, picture from file ini. Kita nah. bisa. Uh, yeah datanya dari mana aja nih, uh, tadi seperti saya bilang misal uh, dari pdf dalam format picture itu bisa langsung diambil or dari manapun atau kita bisa juga langsung kayak screenshot gitu, dalam bentuk picture kita juga bisa masukin jadi sangat fleksibel sekali nih, intinya adalah uh, kita bisa import datanya itu dalam bentuk picture gitu Mat menurut lo gimana nih mas? so far, and berguna and banget, and banget and nih man. Mat? berguna banget, lo yang biasanya bisa berjam-jam gak sih nginput data sekarang tinggal less than 1 menit tuh beres, gitu. Gila. Tapi ini, by the way, semua udah pada... Ini, by the udah pada bisa make ya, okay, uh, fitur ini? Uh, mostly sih tadi yang seperti gue bilang, Mat, uh, currently available hanya di Mac, tapi in the future oh, pastinya okay. uh, bisa sampai Windows, mm -hmm. Microsoft juga sih, gue rasa, Mat. Mungkin kita coba lihat dulu kali ya hasilnya ketika diimpor nanti akan seperti apa lagi. Ya? Ya? Okay. picture from clipboard. Select review to double check your data. Make any changes. Nah, ketika datanya udah masuk juga, sorry hilusap dulu ya. Ketika datanya juga masuk juga, mostly karena ini memang fitur baru ya. Uh, dan juga file from image gitu. Jadi mereka kan nanti uh, teknologinya akan membaca image itu as uh, string atau teks gitu ya. Nah memang nggak bisa kita pungkiri kalau pasti ada mungkin kayak misspell dan kesalahan data gitu. Uh, ketika membaca tabel dalam bentuk uh, image-nya tadi, nah kita juga bisa langsung nih di sini uh, review dan juga cek untuk membenarin datanya. Dan ini sangat handy banget gitu. Biasanya di uh, aplikasi lain, Datanya masuk dulu, baru nanti kita bersihin satu-satu. Nah, kita langsung bisa cek nih, kalau misalkan di Excel ini, kita bisa langsung cek uh, apakah header udah benar dan lain sebagainya. Jadi nanti ketika data cek tempat itu udah ready to analyze. Gitu. Jadi, selain pick fiturnya baru, dia juga mikirin gimana fitur ini bisa fit-in sama interface uh, di Excel yang ada sekarang dan juga gimana fitur itu atau interface-nya bisa memudahkan orang uh, ketika melakukan uh, analisa. Kayak gitu. Jadi, benar-benar mikirin sampai sana sih, dan gue sangat kagum sih sama Excel-nya. Yeah. Jadi gak cuma mempunyai fitur aja, tapi juga mempermudah orangnya ketika mem fitur itu. Ada gak cuma fitur yang sekedar ada dan jadi gitu. Yeah, tapi mereka see. mikirin sampai detail yeah. sehingga bisa memudahkan orang. Iya, keren sih. Keren banget, keren bangetnya. Kita coba lanjut dulu ya, dan kita okay. lihat hasilnya ketika nanti udah ada di tabelnya seperti apa. Once finished, select Insert Data. Hmm. Nah tuh langsung jadi, langsung ya. Oke, sorry, langsung jadi Anna. Datanya udah langsung jadi tuh tadi yang tadinya hmm. di image di awal banget tadi, kan dalam untuk image langsung masuk dan kebaca langsung. Kayak gini jadi teman-teman nggak -teman hmm. harus. Ngetik satu-satu gitu ya, United States GDP dua sembilan nah juga, kalau misalnya kita input kayak gitu kan juga rentan sama error, apalagi kalau misalnya angkanya banyak ini gitu jadi fitur ini sangat memudahkan hmm. banget dan juga mengeliminasi error-error yang uh, caused by human gitu yes, yes. ini sangat membantu banget sih apalagi kalau misalkan row-nya itu uh, juta sepuluh juta gitu ya atau biasa kita sebut sekarang as uh, atau big data gitu ya kan nggak mungkin kalau kita nginput 10 juta data sendiri ya kan. Mm -hmm. Kita butuh alternatif lain which is kalau di Excel mereka nawarinnya salah seperti adalah ini. Kita bisa input uh, data dari sorry, image, data dari image. Hmm. Lumayan cool. gitu. cool. cool banget, cool. enak. Banget ya. Ini kalau adanya di desktop version. Nah, kalau Uh, di handphone atau smartphone version. Nah, kita akan lihat nih seperti tadi itu. Nah, make sure your any extra information to get the best results. Nah, selanjutnya uh, tadi kan udah desktop version ya. Sekarang kita akan lihat juga uh, fitur ini di iOS maupun Android, karena ternyata Excel nggak cuman bikin di desktop version aja nih, dia juga bikin di iOS dan Android version. Nah, tapi ada perbedaannya nih, kalau misalkan di uh, desktop version, hmm. kita ngambil uh, image-nya itu by file. Nah, tapi kalau dari iOS dan Android version, kita bisa langsung foto uh, datanya lewat kertas, jadi keren banget nih. ini lebih keren lagi. Oke, okay. kita harus lihat aja ya. Kayak gitu. okay. Nah, nanti di sini ada fitur, uh, data from picture. Ini, contohnya begini, dia langsung foto uh, dari kertas. Misalkan datanya ada di kertas atau dimanapun gitu ya. Nah, terus teman-teman nanti bisa langsung uh, crop based on uh, datanya di di, di areanya di mana gitu. Nah, dari situ nanti kayak tadi juga tuh, teman-teman bisa langsung review data yang bisa dimasukin itu udah bener atau belum. Kayak gitu. Ini, fitur ini menurut saya ya, bisa berguna banget buat teman-teman pertama yang kerjanya di lapangan. Misal mereka netop report-nya itu dikeraskan kalau di lapangan biasanya gitu ya. Karena nggak uh, mungkin kita bawa laptop uh, ke tempat-tempat. Uh, yang mm -hmm. tidak mendukung gitu ya, unless uh, mereka punya budget untuk beli laptop yang memang untuk uh, outdoor, tapi itu kan mahal ya, which is kadang-kadang uh, undesirable, jadi mereka pakai kertas biasa aja. Buat teman-teman gitu kan, kalau misalkan kita import sendiri tadi pertama capek, datanya banyak, dan juga mungkin jadi error gitu. Nah, kalau misalkan seperti itu, si fitur uh, dengan Excel di iOS, maupun iPhone ini bisa sangat membantu banget, Mark. Iya. Yeah. Keren banget sih. Keren banget ya, dan nih kayak tadi juga nih, mereka nggak cuman uh, mikirin atau naruh fitur asal-asalan, tapi dia juga langsung mikirin gimana caranya data yang dimasukin tadi bisa langsung, mm -hmm. daftar tanda kutip, di cleaning uh, dengan cara yang uh, user friendly gitu. Mm -hmm. Jadi dia bikin, sebelum data itu masuk, dia langsung bikinin sebuah interface gitu, buat uh, recheck kalau apa yang dimasukin udah bener atau belum gitu. Saya juga, seperti yang kita lihat gini, biasanya kan kalau kita foto dari kamera itu, um, misalkan kita nggak foto tulisan gitu ya, kadang si angka ini kebacanya abjad juga, gitu. Nah, bagusnya si Excel ini, dia bisa pinter, kalau di dalamnya itu ternyata bisa bedain antara, oh kalau country dia ngebacanya abjad, kalau misalkan di unit uh, shopping dia ngebacanya si angka, gitu loh. Dan uh, menurut gue ini bagus ya, kita bisa langsung ngedit kalau oh ini numerik dan ini adalah uh, teks gitu. Kita coba lihat hasilnya gimana nih Mate. Oke. Okay. Nah, kayak gitu teman-teman. Intinya seperti itu ya. Jadi uh, si Excel ini dari yang tadi di kertas, sekarang teman-teman uh, udah langsung bisa nge-import ke Excel. Uh, tanpa harus uh, mendekati secara manual. Dan kalau misalkan teman-teman uh, punya satuan drive gitu ya, satu cloud dan terkoneksi antara desktop dan juga uh, uh, smartphone teman-teman, data ini bisa langsung keimpor gitu dan nanti teman-teman bisa langsung olah ketika teman-teman akses di laptop. Jadi uh, Microsoft Excel ini menyediakan satu ekosistem gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman memang tadi, katakanlah uh, ambil data di lapangan, teman-teman nggak buat laptop, teman-teman bisa pakai smartphone foto nanti diolah di uh, top sebaliknya kalau misalkan ngolah di laptop, teman-teman mau pergi dan harus ngolah di smartphone juga bisa gitu loh. intinya fitur ini sangat keren banget sih menurut gue dan sangat uh, membantu banget buat uh, data entry gitu, mat. Nah mungkin ada okay. yang racing juga kali ya pertanyaan. Oh gimana nih job data entry nanti nggak bakal Uh, ada lagi dong karena fitur ini. <laughs> mungkin buat teman-teman yang uh, currently jobnya STT entry, uh, menurut saya pribadi sih tenang saja. Karena uh, menurut saya fitur ini uh, masih banyak uh, kurangnya tadi seperti kayak di contoh di awal, uh, mungkin ada misspelling dan lain sebagainya. Nah, tapi mungkin nanti job teman-teman data entry itu akan shifting ke lebih data ya. Jadi bukan data entrynya lagi. Uh, jadi teman-teman nanti uh, tetap Menurut saya ada job itu, tapi tadi lebih ke arah data checking atau pre-processing yang ngecek apakah udah benar headernya ke ataupun data yang dimasukin udah benar atau enggak. Instead of, teman-teman masukin secara manual, kayak gitu Iya Menurut gimana? Iya, gue, ya gua, gua, eh, satu hal ya, amaze banget uh, This is really an innovation yang sangat praktikal dan relevan untuk untuk apa kebutuhan uh, industri saat ini ya karena, karena kita tahu everything sekarang juga udah based on uh, data dan data itu memang uh, sourcing-nya salah satunya dia uh, Saat ini masih banyak hal-hal yang belum digitalized sehingga masih paper-based dan dan uh, sebagainya That's why mungkin masih butuh a lot of work untuk uh, apa convert uh, those data yang kita extract from uh, paper itu uh, the table dalam bentuk tabulasi salah satu di Excel nah ini ini uh, make it more fast uh, dan juga uh, itu terkait dengan uh, data entry job mungkin dia berarti uh, it's time for you untuk untuk bisa leverage skillnya uh, tidak hanya sebatas lagi uh, the way kita uh, masukin data tapi uh, move forward to how to uh, processing the data dan juga even do the analytics for the, the, the data. Itu dan hopefully yeah. mungkin ya uh, Microsoft Azure as responsible as juga bisa uh, secara berkala upgrade uh, version yang aplikasinya sehingga uh, apa namanya bisa digunakan dengan lebih lebih efektif uh, bisa uh, apa namanya mengurangi berbagai error yang saat ini mungkin masih ada dan itu bisa di uh, tentunya digunakan di platform-platform di yang lebih uh, banyak lagi uh, baik itu Android Ataupun ke Windows sendiri, That, that's very cool uh, inovation. Betul banget, dan iya, yeah, uh -huh. terima banget mas atas opini nya, dan menurut saya pribadi, uh, this is a breakthrough uh, of the way how we uh, analyze and also collecting and entering the data. Jadi, uh, good job buat Microsoft Excel. Uh, dan ini akan sangat membantu kita banget sih, akan sangat membantu banyak orang terutama bagi mereka yang industrinya itu memang masih uh, heavily based on paper reporting, gitu. Oke. Okay. Yes, gitu ya, software gitu. Jadi tadi, uh, mungkin kalau bisa saya rangkum sedikit, kalau di desktop version, itu import datanya, uh, kita pakai uh, file yang misalkan kita, biasa kita uh, temukan di dokumen Word, uh, pdf gitu ya, ini langsung bisa kita import dengan klik kanan, copy image, kalau misalkan itu nggak bisa, kita bisa uh, screenshot sendiri dalam komentar image dan kita import langsung ke Excel-nya. Nah, kalau teman-teman di luar dan lagi nggak punya laptop, bawa smartphone dan di situ terinstall aplikasi Excel, teman-teman bisa langsung, uh, foto aja data yang teman-teman punya, nanti dari situ bisa langsung import as a picture from camera gitu. Mm. Dan tentunya, okay. setelah itu nanti akan ada tahap reprocessing. Kita masukkan datanya ke dalam spreadsheet nya gitu ya, teman-teman. Oke, okay. selamat mencoba ya, oke. Uh, ya. Jadi, teman-teman, uh, iya, ya, jangan lupa, tuh, <laughs> ya, udah coba, boleh langsung komen kali ya di bawah uh, experience-nya, gimana menggunakan fitur baru terakhir. Sorry, iya. Yeah, jadi, teman-teman, uh, bisa langsung coba aja fiturnya karena ini udah memang udah launch dan have fun with it, dan ini akan sangat membantu banget sih teman-teman yang handphone ini buat teman-teman yang kuliah maupun yang di lapangan sih menurut gue gitu, oke okay deh mungkin sesi okay. untuk hari ini cukup dulu uh, terima kasih banyak teman-teman udah nonton kita gua dan Rahmat dalam review Excel uh, Import Data from Picture di sesi pada hari ini jangan lupa untuk terus tontonin kita di review akan selanjutnya di Youtube channel Hikra maupun di platform uh, social media yang lain sampai jumpa dan selamat siang, terima kasih Thanks a Thank you.